Pertanyaannya terkait pertanyaan Bapak yang tadi, netizen itu masyarakat atau bukan? Kan ada interaksi juga, berarti termasuk masyarakat ya, Pak. Nah, jadi, uh, netizen ya, net, zen, zen itu uh, kata citizen ya, citizen itu kan asal katanya masyarakat juga ya, artinya jadi uh, warga internet gitu ya. Nah, sebutnya warga internet itu adalah sebuah masyarakat hanya saja memang syarat dalam hal itu bukan masyarakat secara sempurna kalau masyarakat secara sempurna kan itu tadi harus dia memiliki apa namanya wilayah yang sama tapi dalam sebuah wadah itu itu kan disebut juga tempat ya wadahnya itu kan media nah itu juga bisa disebutkan sebagai masyarakat itu ya jadi netizen juga dikatakan adalah bagian dari sebuah masyarakat itu ya jadi kalau kita lihat artian masyarakat secara luas, bukan hanya definisi dia harus memiliki tempat, saling berinteraksi secara intensif, tinggal yang sama, tapi internet netizen sekarang itu netizen itu sebagai sebuah komunitas, gitu ya, walaupun tidak ada yang namanya interaksi, gitu ya. mestinya interaksi di antara sesama netizen, gitu ya. ada juga mungkin forumnya ya. Kan kalau di YouTube biasanya ada forumnya gitu ya, grup forum. Nah itu juga bisa disebutkan masyarakat. Jadi intinya bahwa e, masyarakat internet juga adalah sebagai katanya sebuah masyarakat. Oke, gitu ya. itu, bapak. Baik bapak terima kasih. Ya. ya gitu, sama-sama. Jadi dengan adanya internet ini, enggak ada namanya batasan teritorial, ya tidak ada batasan teritorial. Jadi teman-teman dengan adanya zoom ini, gitu. Ya, coba teman-teman cari misalnya perkumpulan yang terbuka internasional, ikutin aja misalnya seminar-seminar internasional yang dihadiri oleh mahasiswa asing, saya. Ya. Coba teman-teman searching di google pasti banyak ada ya pertemuan-pertemuan internasional. Teman-teman nah, bangun jaringan. Ya, mumpung teman-teman ini enggak ada pembatasan wilayah dengan zoom ini, gitu ya. Teman-teman bisa bekerja di dimanapun, bisa berinteraksi dengan siapapun. Maka manfaatkan uh, kesempatan ini, teman-teman ya, uh, dobrak batasan, uh, batasan di mana teman-teman uh, hanya interaksi di sekitaran ini aja. Coba teman-teman bangun jaringan seluas luasnya sebanyak-banyaknya dengan orang lain karena kalian itu kan jurusannya itu administrasi publik human relation human relation itu apa nah, PR ataupun jurnalistik seorang human relation itu dia harus punya hubungan dengan banyak manusia semakin banyak semakin bagus itu ya apalagi dia punya reputasinya yang bagus itu di banyak orang kemudian selanjutnya jurnalistik gitu jurnalistik dia harus punya koneksi di mana-mana sehingga dia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dia bisa membuat sebuah pengalaman, berita yang tulisannya lebih baik. Jadi kan sebuah tulisan itu kan awalnya dari apa yang dia baca, apa yang dia lewati, apa yang dia alami. Sehingga dia bisa menulis itu karena itu ya. Semakin banyak pengalaman, ya semakin banyak literasi, semakin banyak kita mengetahui hal-hal yang baru. Maka semakin mudah untuk kita membuat suatu tulisan. Nah, Kalau melihat administrasi publik, gitu ya, administrasi publik sama dia juga harus memiliki jaringan yang banyak, gitu ya, jaringan di mana-mana. Sehingga nanti ketika misalnya entah itu di organisasi non-profit ataupun di organisasi pemerintah, dia sudah punya mumpuni jaringan. juga ya, sama, ya. Dulu waktu mahasiswa Bapak bangun mahasiswa dengan apa bangun jaringan dengan mahasiswa siapa aja. Waktu itu Bapak di BEM gitu di organisasi lainnya. Sehingga kerasanya itu baru setelah Bapak kuliah, lima tahun setelah kuliah baru kerasa ya jaringan-jaringan yang dulunya teman-teman bukan siapa-siapa, sekarang siapa-siapa Apalagi nanti 10 tahun, dulu, 10 tahun lagi kerasa tuh teman-teman yang kita dulu dekat nanti akan ketemu itu ya jaringannya kemana akan ketemu rezekinya di sana maka itu penting buat kalian untuk saling cari jaringannya sebanyak-banyaknya jangan temennya hanya di unida saja apalagi hanya di fisip saja tapi cari teman di lintas kampus lintas negara kalau bisa ya, lintas daerah itu nah sehingga nanti suatu saat ketika kita sudah di luar ya sudah lulus kita sudah siap dengan Uh, apa dengan dengan apa namanya akses yang ada gitu ya. maka dari itu ini penting gitu ya teman-teman harus punya banyak kawan satu musuh itu lebih dari cukup tapi seribu kawan itu masih kurang nah, maka dari itu coba uh, kontak kontak teman-teman udah berapa banyak lo kontak di WhatsApp nah, kalau dia bapak udah nyampe 2000 kontak di WhatsApp itu ya banyak banget 2000 kontak orang kayak gitu ya Nah, hasil pengumpulan dari dulu-dulu, kayak -dulu, gitu ya. Nah, teman bapak, ada yang di Papua, di Sulawesi, di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan, Aceh. Insya Allah ada gitu ya, teman se-Indonesia. Nah, jadi ketika bapak, misalnya, mau ke Papua, tinggal kontak aja, teman yang di Papua ini, mau datang ke Papua, minta jemputan di sini, kan enak gitu ya, teman. Ini bapak ke Kalimantan, ke Pontianak, tinggal kontak orang teman di Pontianak, udah dapet. Nah, ini kayak gitu, teman-teman nah jadi eh, coba bangun jaringan, gitu ya. bangun jaringan sehingga suatu saat eh, nanti setelah lulus itu akan bermanfaat gitu ya dimanapun kayak gitu ya silakan nah, termasuk di Malaysia di Turki teman-teman bapak itu ya misalnya nah itu bisa bermanfaat nanti suatu saat gitu ya misalnya nih nanti riset barang misalnya bapak sebagai dosen misalnya atau ada kerja di Kemendikbud nanti kerjasama penelitian nah itu kan bisa nah, gitu ya jadi itu, Silakan ada yang lain. Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Oke, sambil disimpan pertanyaannya, Bapak lanjut sedikit lagi. Sampai setengah tiga lah ya, dua menitan lah. Nah, ini uh, Bapak slide lagi ya. nah ini ya perbedaan kelompok dan perkumpulan nah, kelompok atau perkumpulan ini primary group ini asosiasi ya kalau ini grup primer gitu ya kalau ini grup primer itu grup yang ya masih bermutu tradisional dia ya, sementara dia ya. kalau sini asosiasi gitu ya asosiasi misalnya ASEAN itu asosiasi juga perkumpulan ya negara-negara ASEAN selanjutnya misalnya di sini ada Gen in Cuff ini kurang tahu nih bapak artinya nanti bapak cari ya Solidarit, solidarit, solidarit uh, mekanik, ya, atau di sini kalau perkumpulan itu solidarit organik. Jadi kalau perkumpulan ini dia dibangunnya itu secara organik uh, murni gitu ya, uh, apa natural terbentuk solidaritasnya itu Kalau ini mekanik dia dengan apa namanya solidaritas itu menggunakan uh, mekanik itu artinya dibentuk berdasarkan aturan-aturan yang ada, gitu ya dibentuk, gitu ya dibentuk dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian hubungan familistik di sini hubungannya kekeluargaan. Kalau di sini hubungnya kontraktual atau berdasarkan ada hal kepentingan di dalamnya hubungannya itu dia itu berhubungan dengan orang lain itu karena adanya kontrak, adanya hubungan secara uh, struktur gitu atau secara apa ya, secara uh, apa adanya perjanjian misalnya hubungannya ya. Kalau familistik dia berasal kekeluargaan karena ada kesamaan satu nasib, satu sepenanggungan misalnya, ya. kemudian dasar organisasinya itu adat, ya. masyarakat adat, misalnya kelompok adat, ya. dasar organisasinya adat atau berdasarkan sesuatu yang memang sudah sama sebelumnya, berdasarkan norma-norma yang kesamaan yang ada dalam sebuah kelompok, kalau di sini kalau perkumpulan itu, dasar organisasinya adalah buatan, jadi ada aturan-aturan di mana dia membuat sistem sehingga ada eh, dasar batasan interaksi di dalamnya, kemudian kalau di sini, kelompok itu pimpinan berdasarkan wibawa dan karisma, artinya karena dia memiliki misalnya karena dia banyak omong, banyak uh, tampil, gitu ya, sehingga dia dipilih jadi pimpinannya gitu, atau berdasarkan wibawa dan karismanya. Kalau di sini berdasarkan wewenang dan hukum, jadi ada aturan di mana misalnya uh, dia dipilih uh, periode sekali, satu periode sekali, sebanyak lima tahun sekali. Nah, itu ada ada batasan wewenangnya juga. Dia uh, seberapa besar harus memberikan wewenang kepada orang lain, sebagainya kemudian di sini kalau kelompok ya, hubungan bersifat personal ya karena ada hubungan personal itu artinya ada kedekatan personal mengapa dia mengajak ke dalam kelompok tersebut gitu ya? yang kalau perkumpulan hubungan bersifat anonim dan lugas gitu ya? jadi anonim dan lugas ini dia hubungannya itu e, bersifat atas dasar kepentingan yang ada nah ini harus teman-teman bisa bedakan antara mana yang disebut kelompok mana yang disebut perkumpulan gitu ya? termasuk di dunia maya, mana yang disebutnya kelompok, mana yang disebut perkumpulan kalau kelompok biasanya hanya disebutkan secara uh, untuk menyebutkan sebuah oknum dalam sebuah masyarakat gitu ya kalau perkumpulan, dia sudah terlembagakan, ada aturannya, ada namanya jelas, gitu, dan sebagainya kalau kelompok biasanya namanya tidak terlalu disebut, misalnya kelompok masyarakat A, gitu ya, kelompok masyarakat B kalau perkumpulan jelas, perkumpulan apa, perkumpulan apa, perkumpulan kor korpri misalnya Korps eh, apa, eh, korpri, gitu ya, misalnya ataupun perkumpulan buruh itu kan ada organisasinya. Oke, selanjutnya. Nah ini perbedaan dari syarat-syarat yang mengikat bagi kesatuan sosial. nah Di sini kan ada non masyarakat, ada masyarakatnya. Di secara umum syarat ikatannya, kalau non masyarakat kerumunan, kategori sosial dan golongan sosial ini disebutnya non masyarakat, ya. Jadi tidak bisa disebutkan sebagai masyarakat Kalau kategori, misalnya kategori masyarakat yang berumur 18 tahun Karena itu hanya penyebutan saja ya Penyebutan sebuah kelompok dalam penentuan yang ditentukan sebelumnya nah, kalau, kalau masyarakat itu, dia perkumpulan, kelompok, community, nah Itu baru namanya disebut dengan masyarakat nah, Tentatannya seperti ini, pusat orientasi persamaan ciri potensinya segala macamnya ya. Nah, kalau tandanya tadi, nah, tanda ini ya tadi, uh, kalau plus ada, min tidak ada, plus min sebagian ada sebagian tidak, ada tapi sangat sedikit, tidak relevan. Tadi sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang menggunakannya, syarat pimpinan, misalnya. sebagian ada, sebagian tidak. Kalau kerumunan, ya misalnya komando soraknya, misalnya, ya. kalau ini gak ada, gak ada. Ini ada semua. Nah ini organisasi buatan, misalnya kelompok itu kan buatan. Sebagian ada, sebagian tidak. Kalau ini kerumunan ada dan tidak. Kalau ini tidak relevan ya. Ini sebagian ada, sebagian tidak. Jadi sosial. Kalau dalam masyarakat ada semua. Jadi kalau yang disebut masyarakat ketiga gitu ya. di sini uh, semua ciri ada adalah uh, community ya Nih, lihat ya community ini lengkap karena ini sebagai komunitas gitu. komunitas itu jangan diartikan sempit sebagai sebuah organisasi yang hanya minat hanya bakat hanya hobi tidak ya tapi komunitas itu justru artinya luas ya walaupun ada namanya komunitas kecil besar dan sedang Ini hasil penilaian Margaret Mead ya, tentang teorinya dalam uh, masyarakat. Itu aja ya. Itu saya dari bapak. Uh, selanjutnya mungkin uh, ada ada yang tanyakan sebelum ditutup. Akan. Kalau tidak ada, kita lanjut uh, ke agenda lainnya ya. Ada yang tanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, bangga-bangga. Kalau misalkan kayak perkumpulan, kayak klub-klub kayak gitu nih, kayak misalkan fans persip, atau selain kayak gitu, itu masuknya perkumpulan apa kelompok? Nah, oke. Okay. Terima kasih. Siapa pertanyaannya? Dari siapa? Lasmini. Oh, dari Lasmini. Oke. Okay nah kalau versi, misalnya uh, uh, misalnya kumpulan fans segala macam nah kalau misalnya syarat-syaratnya ada di sini ya kita lihat di list ini ya nah misalnya nih uh, misalnya uh, kelompok sepak bola misalnya ya. nah ini ya misalnya nih ya. kelompok sepak bola misalnya nih sini hmm. dilihat di sini Nah, cirinya seperti apa dia? Nah, dia memiliki pembinaan tidak persimnya ada ketuanya, ada oke okay, plus Itu ya. Organisasi buatan atau tidak? Dia oh ya dibuat tahun 1933 atau 1993 ya rupa. Kemudian misalnya pusat orientasinya apa? Dia di sini so, ya. Orientasinya apa? ada ga orientasinya pusat orientasinya persamaan cirinya ga Nah, kalau misalnya menulis syarat ini berarti disebutnya bisa disebut sebuah perkumpulan, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa syarat ini. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat ini, berarti oh itu mah hanya kerumunan, gitu ya. Oh ini mah hanya kategori sosial. Oh ini mah hanya sebuah kelompok, dan sebagainya. Nah, jadi itu ya. Termasuk misalnya netizen, ya. Netizen, internet, ya. Dia ada pimpinannya enggak, misalnya ya. Oh enggak ada. Ini mah masyarakat di media sosial aja. Lokasinya ada atau tidak, tidak ada, misalnya. Nah, masyarakat organisasi adat atau ada tidak ya ada yang memiliki komunitas itu sebagai media lain selain dunia nyata itu ya? atau di dunia maya aja oh iya benar memiliki aturan di dalamnya ada organisasi adat organisasi buatan atau tidak ya buatan disebutnya, organisasi apa misalnya di internet gitu ya ada yang interaksi enggak di dalamnya gitu ya oh ada misalnya nah ini sehingga disebutnya sebuah kelompok perkumpulan atau community gitu ya nah, dari sini asal asal E, bisa teman-teman e, cekliskan ya. Oke itu ya jawaban itu Jadi kalau misalnya dia ada aturan Ada interaksi di dalamnya Ada ketuanya dan dibuat Berarti itu sebuah perkumpulan Yang bisa dikatakan sebuah perkumpulan Oke itu ya ada lagi Bapak mau tanya Boleh-boleh kategori sosial sama golongan sosial itu satu konsep atau enggak ya? Maksudnya masih ber hmm. ini? Oke okay, ya. Jadi kalau kategori sosial itu dia pengkategorisian ya. Jadi kan eh, kelompok masyarakat kan banyak orang di dalamnya ya. Dia yang memiliki karakter yang berbeda, latar belakang berbeda-beda, segi umur, segi pendidikan. Dari segi jenis kelamin, dari segi apa lagi ya? Hobi, dari segi minat, dari segi psikologi, dari segi ekonomi, nah, segala macam orientasi politik kan berbeda-beda. Nah, dari segi-segi itulah bisa dikategorisasikan ya, manusia itu. Nah, sehingga kategori itu untuk apa nantinya untuk mengambil sebuah keputusan ya? Jadi, kategori sosial itu berbeda dengan golongan sosial. Nah, kalau kita lihat ciri dari sini, kalau golongan sosial itu, misalnya nih golongan muda, ya, jadi eh, golongan itu dia eh, apa ya pembagian secara general, ya, bukan spesifik seperti kategori sosial. Tapi kalau golongan sosial ini penyebutan bagi sebuah kelompok yang itu dia eh, memiliki interaksi, ya, ya, berpotensi interaksi sebagian ada, sebagian tidak, ya. Memiliki persamaan ciri, ya itu misalnya kelompok pemuda tadi. Tapi secara umum bukan secara spesifik seperti kategori sosial. Kemudian di sini misalnya adanya adat istiadat, gitu ya. Dan sistem norma. Kemudian juga di sini sebagian ada identitas sosial, sebagian tidak karena dia perkumpulan uh, pemuda misalnya ya, itu tadi. Nah, kalau kategori sosial dia tidak ada tuh, tidak relevan, tidak relevan, tidak ada identitas sosial, gitu ya karena ini hanya penyebutan ya sebutnya makanya non masyarakat ini adalah sebuah komunitas eh, apa namanya eh, dalam sebuah apa namanya kategorisasi sih ya saya melihat di sana ada eh, apa segolongan pemuda misalnya atau segolongan orang perkumpulan orang yang di mana eh, rata-rata di sana itu usianya lebih delapan belas tahun ya itu kategorisasi saja jadi kalau ini itu biasanya buat pengambilan keputusan sebuah keputusan sebuah kebijakan, misalnya nah, biasanya dia pakai kategori sosial untuk memudahkan pembagian. Apakah dari kategori ini mempengaruhi kepada hal yang lain? Misalnya dicampur nih apa rata-rata gitu yang yang menggunakan media sosial Instagram itu usia 18 belas sampai dua tahun. Atau misalnya kalau dalam Facebook Ads, Instagram Ads, kita mentarget bahwa produk ini itu tepatnya itu di kategori sosial di mana masyarakat pemuda yang dengan usianya itu 10-20 tahun. Nah, gitu ya. Kalau golongan sosial, dia lebih kepada pengelompokan yang lebih satu tingkat di atas kategori sosial. Nah, maka itu dia memiliki ada persamaan ciri potensi interaksi dan sebagainya di sini ciri-cirinya ada di sini itu ya Alisa ya ya Pak terima kasih oke sama-sama izin bertanya boleh boleh Risma ya ya Bapak kan di ciri-ciri masyarakat itu ada yang namanya adat istiadat nah adat istiadat ini tuh harus sama antar anggota masyarakat apa tidak gitu Pak terima ya, kasih apa Sima? dari dari ciri-ciri masyarakat itu ada ada is, adat istiadat. Ya, nah, ya. berarti dalam suatu masyarakat itu adat istiadatnya harus sama apa tidak gitu. Hmm, ya. Nah, jadi ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya, jadi dalam sebuah masyarakat itu jangan didefinisikan satu unsur saja ya. Adat istiadat ini adalah uh, dalam sebuah kelompok gitu ya. Pasti kan misalnya nih dalam di perkotaan misalnya di perkotaan dia memiliki Adat istiadat yang berbeda-beda, ada orang Sunda, orang Batak, orang Papua, segala macam kan? Nah, tapi maka dari itu selain adanya adat istiadat itu, adat istiadat di sebuah wilayah tersebut apa? Gitu ya Jadi dengan berbeda-beda itu ada namanya itu uh, kepribadian kelompok, gitu ya. Nah, maka dari itu uh, adat istiadat ini adalah ciri khas yang dimiliki daerah tersebut, gitu ya. Kalau dia misalnya dari orang luar masuk ke dalam sebuah wilayah yang berbeda adatnya, maka sebagai masyarakat yang baik adalah dia mengikuti aturan adat yang ada di situ. gitu ya Jangan sampai nah justru kalau kita misalnya datang ke sebuah wilayah adat, misalnya wilayah yang memiliki adat yang berbeda dengan kita, nah kita tidak mau menyesuaikan, itu yang kurang tepat. Tapi di situ nanti kalau misalnya dia tinggal hidup lama, gitu ya, nanti akan terbentuk yang namanya, apa namanya kelompok masyarakat yang khas gitu ya di mana percampuran budaya Sunda misalnya dengan Batak percampuran budaya Sunda dengan Jawa gitu ya. nah karena kenapa karena di situ sudah terinteraksi dengan lama nah kalau di perkotaan berbeda misalnya kalau di perkotaan dia kan hidupnya itu karena dia memiliki kepentingan di sebuah daerah tersebut untuk bekerja misalnya nah ini ini berbeda hal nah sehingga ini bisa disebutkan, misalnya, sebagai golongan sosial atau kategori sosial, atau hanya kelompok saja, misalnya ya, seperti di sini nih, atau perkumpulan apa kerumunan. Nah, jadi, itu jadi yang disebut masyarakat itu, dia harus adanya interaksi di antar orang-orang di dalamnya. Kalau tidak ada interaksi, cuman lewat-lewat doang, itu disebutnya kerumunan. Nah, tapi kalau dia misalnya secara general misalnya di Bogor misalnya Kota Bogor itu adalah masyarakat karena dia sebagai masyarakat Bogor di situ walaupun dia secara adat istiadatnya adalah orang Papua, Batak ataupun Sunda misalnya ya. tapi di situ dia adalah sebagai komunitas warga Kota Bogor dari manapun adatnya. Nah, adapun dia sebuah kelompok kecil karena masyarakat itu luas. Nah, adapun misalnya, misalnya kelompok kecil misalnya di tempat tinggal dia misalnya yang lebih kecil di RT misalnya dia di situ, vision di situ dia hanya numpang kerumunan aja, saya. Cuma tinggal, tinggal, kemudian kerja, tinggal kerja aja, gak ada interaksi dengan masyarakat. Maka dia tidak bermasyarakat dengan baik kayak gitu ya di dalam sebuah kelompok tersebut, karena dia hanya numpang tinggal aja di situ gitu ya. Nah, itu sebagai warga negara yang baik, warga yang baik, ya masyarakat karena hidupnya berkolektif seharusnya idealnya dia itu bermasyarakat dengan baik walaupun secara naluri ya ada orang di mana dia itu tidak suka berinteraksi ada orang yang di mana dia senang bersosial nah gitu ya jadi kalau uh, seperti itu gitu ya mau sebetulnya ya orang dalam sebuah wilayah yang sama uh, adanya interaksi walaupun sedikit itu ya itu sudah bisa disebut bagian dari masyarakat gitu ya walaupun tidak secara utuh dia melakukan uh, tindakan hal bermasyarakat gitu ya. Maka dari itu kalau misalnya manusia itu dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain nah, Nanti bagaimana uh, dia ketika dalam keadaan kesulitan misalnya rumahnya kebakaran gitu ya, Atau dia kena musibah apa gitu ya Kalau dia misalnya tidak punya interaksi dengan masyarakat yang lain Mau bagaimana orang membantu gitu ya nah. Maka dari itu, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri, dia harus berinteraksi dimanapun dia pasti ada. Namanya interaksi, gitu ya? Nggak mungkin, dia nggak berbicara satu masa dalam suatu daerah. Dia gak pernah berbicara dengan satupun orang, gitu ya? Di situ, gitu ya? Baik, Pak. Terima kasih. Sama -sama. Oke selanjutnya kita kuis ya kuis sebentar nih ya. Nah, Ijen bertanya dulu Pak. Oh boleh boleh silakan. Uh, saya pernah dengar ada yang namanya itu masyarakat kultural. Nah masyarakat kultural itu apa sih Pak? Sedangkan kalau diartikan itu kan multikultural itu berarti berbagai macam uh, kebudayaan. Nah apa yang menyebabkan adanya masyarakat kultural itu pak? Hmm. Terima kasih. Ya, kita harus definisikan dulu apa itu kultural. Apa itu kultural? Coba tahu Rizky. Uh, punya berbagai macam kebudayaan pak, lebih dari satu kebudayaannya. Kalau itu multikultural, bukan kultural berarti. Iya multikultural, multi maksudnya pak masyarakat multikultural. Hmm. Oke, okay. ya. Yeah. Ya betul ya. Jadi itu juga disebut masyarakat. Contohnya di Singapura misalnya, di Malaysia, di Singapura itu ada masyarakatnya itu kalau teman-teman ke Singapura, ada yang pernah ke Singapura di sini. Nah kalau di Singapura itu di bisnya itu ada uh, tiga bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa uh, Mandarin, gitu ya. Tiga tambah lagi satu bahasa India, empat penghormat ya. Itu kan contoh, misalnya warga negara Singapura, bukan orang asli di situ, tapi berbagai macam etnis. Etnis ada di situ, multikultural, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu multikultural juga, karena berbagai macam, kalau kita lihat dari secara luas, negara Indonesia ya, bukan secara lokal, misalnya di Jawa Barat, ataupun Bogor, ataupun Ciawi, apalagi ya, termasuk juga di interaksi, yaitu mahasiswa multikultural juga, kalau misalnya banyak berimbang antara orang luar dengan orang yang asli di sini, misalnya, ya. dengan berbeda suku etnis dan ras agama segala macam. Nah, itu juga multikultural. Jadi multikultural itu berbagai macam ras agama kemudian kelompok dan golongan yang berbeda-beda yang itu hidup bersama dan saling berinteraksi di dalamnya. Nah, itulah disebut masyarakat kultural. Jadi masyarakat multikultural itu masyarakat kan tadi kan definisi masyarakatlah disebutkan interaksi adanya adat norma aturan segala macam. Nah bedanya tambahkan multi-kultural artinya dari multi-kultural itu berbagai macam budaya adat baik itu secara ras. ketika berbagai macam multi-adat itu kan berarti orangnya berasal dari mana-mana. gitu ya berasal dari China misalnya kemudian juga India Melayu kemudian juga dari Uh, apa uh, Arab, misalnya, segala macam. Nah, itu berarti uh, masyarakat multikultural, contohnya, misalnya yang berimbang, ya. Tentunya, ya, Kalau minoritas kan beda, ya. kalau mayoritas dan minoritas berbeda. Uh, maka dari itu, contohnya di Malaysia, misalnya, ya. kita kalau ke Malaysia ataupun ke Singapura, itu sering melihat orang India. Gitu, ya. Jadi, interaksi lewat India itu sering, gitu ya, orang China, setiap orang Melayu, dan orang Arab, misalnya, ya. Nah, keturunan Arab ya maksudnya. Nah itu kelihatan kalau Indonesia kan misalnya di Bogor, eh, jarang kita ya, sedikit jarang orang lihat misalnya di sebuah kampus, itu berbagai macam suku misalnya di kampus Unida, ada orang keturunan Tiongkok, misalnya keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan India, Melayu kan jarang. Kalau di Malaysia, Singapura itu udah biasa, pemandangan yang biasa. Nah, kalau di kita eh, tidak seperti itu. Jadi, kalau di negara lain kan yang lebih kecil lingkupnya kayak Singapura lebih sering kita lihatnya, gitu ya. Nah itu, itu ya definisinya. Baik pak, makasih pak. Oke, itu ya. Sekarang kita masuk ke eh, quiz ya. Silakan dibuka, eh, apa? Quizzes ya. Eh, join my quiz ya. Nah, di internet silakan keluar ya. Uh, join my quiz quiznya itu gak jauh dari materi barusan ya jadi yang nilainya bagus kemungkinan yang memperhatikan ya nah silakan buka ya sambil keluar di sini dulu ya Bapak ya. tunjukin dulu Okay. pakai nama asli ya Oke okay, join my quiz ya uh, join my quiz uh, passwordnya ini ya bapak nah, nah, ini di chat room ya di chat ya kita lihat quiz.com eh uh, ininya Kodenya itu keren adanya ini ya 724670 kita share di silakan di share di grup ya 724670 hmm. hmm. 4670 terus nama lengkap ya nama lengkap nama lengkap aja ya nama lengkap aja sama jurusan ya KMK atau komunikasi ya nama lengkap KMK atau ADP ya Ya, silakan ya, uh, silakan keluar. Kalau mau keluar, ya, nah ini ya. Nah, ini udah ada nih. Silakan ya, kita akhiri dulu ya. Oke, nanti kita mulai. Empat belas lima lima lima aja ya. Empat belas lima lima, empat belas lima berapa ya? Tahun lima lima delapan lah ya. Jam tiga lah yang tiga pas kita mulai ya, yang tiga pas kita mulai, gampang kok insya Allah ya, yang barusan disampaikan, gak jauh dari beda, yang barusan disampaikan ya, kita akhiri dan alhamdulillah, alhamdulillah alami dan kita permajilah subhanakallah muhammadika, asyhadulillahilahim ta'astaq kita boleh, yang menang nanti insya Allah dapat sesuatu lah ya, ya assalamualaikum.